Sebentar lagi hari Lebaran datang, tapi uangku belum juga cukup di Ingin rasanya punya pasangan yang bisa dibawa ke rumah saat hari Lebaran. Biar gue nggak terus-terusan ditanya ayah dan ibu, "Kapan kamu nikah?" <tuh> Mereka nggak tahu rasanya jadi jomblo di perantauan di zaman milenial ini. Yang kalau mau ngajak pasangan serius ke pelaminan. Selalu disodori syarat Nikahnya harus ada resepsi Dan panggung hiburan Maharnya harus 50 jutaan Peweknya harus ke foto studio Duit dari mana? Kerjaanku saja serabutan malam ojek online Pagi kerja bangunan Lebih ya gue tabung kurangnya kadang-kadang ngutang Gak kadang-kadang sih tapi seringnya ngutang Aduh Andai saja gue nemu duit skoper di pinggir jalan Pas gue buka isinya miliaran Pastilah gue seneng banget Hal pertama yang bakal gue lakuin adalah Gue bakalan nyari istri yang pintar masak dan pandai baca Al-Quran Biar gue kalau pulang kerja Gue selalu mencium aroma bumbu yang harum dari masakan yang ia buat Dengan penuh cinta dan ayat-ayat suci. -ayat Hehehe kalian punya temen yang gue maksud, cobatan orangnya.